suka menunda-nunda itu celaka ya dalilnya wasariu <murian> ilam untuk mendapatkan ampunan dari Allah apa artinya <tuh> kalau itu bukan ucapan Nabi jangan dikatakan ucapan Nabi ya sekedar itu bagus kata mutiara dan seterusnya itu dan memang nanti kalau dicari dalilnya ada bahwa orang yang suka menunda-nunda itu celaka ya dalilnya wasariu ilamagufirotimirobi untuk mendapatkan ampunan dari Allah apa artinya jangan nunda-nunda ya kan gitu kalau soal dalilnya banyak bahwa nunda-nunda itu memang nggak benar dan bisa bikin celaka nanti nanti nanti taubat nanti ujungnya sekarang mati ya nggak kan? jadi taubat kan Nanti, nanti nanti kalau sudah pensiun saja tobat ujungnya belum pensiun sudah meninggal mereka nggak bisa tobat gitu. termasuk yang muda hati-hati karena banyak yang pemuda itu punya pikiran nanti kalau sudah tua ternyata apa pas tua nggak juga tobat di satu sisi nggak bisa diganti keutamaan masa muda itu nggak bisa diganti nanti keutamaan masa di saat tua gitu? Anak muda yang sholat berjamaah di masjid ini itu luar biasa nilainya, mohon maaf aja. Berbeda dengan kita, nilainya itu berbeda dengan kita. Kita nggak bisa. Anak muda yang rajin ini, yang muda-muda sholat subuh ini dahsyat ini. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kami yang tua yang iri, Andaikan kami bisa muda lagi, bisa dapat pahala kayak dia, gitu. Tapi ya nggak bisa. Gitu. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Maka rugi. Kalau pemuda itu mengatakan nanti kalau saya sudah tua. Rugi. Rugi. wong itu nilainya besar sekali. Sama juga. Yang miskin bersedekah itu beda dengan yang kaya ber bersedekah. Rugi kalau nunggu nanti kalau sudah kaya. Buktinya kaya enggak lagi. Dan kalau sudah kaya ya biasa saja. Kaya bersedekah satu juta ya biasa. Dibanding miskin lo masih bersedekah lima puluh ribu, ya kan, ya kan beda gitu demikian.